Halo everyone, welcome back to our channel. Suci Enjoy di Bali dan buat teman-teman yang baru di channel ini selamat datang. And nice to meet you Di video kali ini aku seneng banget karena aku dapat kiriman paket dari Skalwetening dan kali ini serangkaian body care pasti teman-teman udah tahu serangkaian body care dari Scarlett Whitening itu apa aja dan biasanya itu ada body scrub, shower scrub, terus ada lotion dan sampai sekarang aku masih sedang banget pakai body scrubnya Scarlett yang varian kopi. Varian kopi ini aku suka banget dari aromanya itu bener benar bikin relax terus manfaatnya itu mengangkat sel-sel kulit mati. Dan yang paling bikin aku suka banget sama si body scrub whitening ini apalagi yang varian kopi, teksturnya itu lembut, gak terlalu kasar. Ini bisa digunakan untuk semua jenis kulit, jadi kalian bisa menyesuaikan aja kalian lebih suka varian yang mana dan kalian bisa langsung nyoba sendiri. Next, yang bikin aku so excited untuk share video review ini ke teman-teman Aku dikirimin produk baby scarlet. Oh my god. Ini lucu banget. Di sini aku dikirimin tiga varian dari. Aku dikirimin 3 varian shower scrub scarlet whitening. Yang pertama ada freshy yang warna orange. Ini ada jolly yang purple ini varian Charmy. Fungsi dari shower scrub scarlet whitening sebenarnya semuanya sama. Si shower scrub-nya scarlet ini bisa membantu kita memaksimalkan saat kita membersihkan tubuh, membuat kulit kita terasa lebih halus, melembabkan, dan yang paling aku suka itu produk-produk scarlet whitening itu bisa mencerahkan kulit, guys. Sekedar informasi aja untuk teman-teman, scarlet whitening itu udah ngeluarin Versi full size dari Shower Scrub Scarlet whitening ini udah launching dan udah bisa diorder order Pertanggal 25 November Dan kalau ngomong soal serangkaian body care dari Scarlet whitening gak bakal lengkap Kalau kita udah bahas body scrub, shower scrub, kita wajib banget nyobain lotionnya Scarlet whitening khusus untuk body lotion itu juga tersedia varian-varian yang bisa disesuaikan dengan kesukaan teman-teman masing-masing. Udah ada Fantasia, Charming, Freshy, dan juga Jolly. Teman-teman bisa nyobain lima jenis varian Body Lotion Scarlett Whitening Dengan manfaat yang didapatkan Aku rasa itu percintaan. Karena dengan Body Lotion Scarlett Whitening ini Bakal membantu kulit kita Terasa lebih lembab Terus juga dia bencerahkan Dan yang paling aku suka dari Lotion Scarlet Whitening Itu wanginya guys Nyaman banget dipakai tidur Nah kalau si Romansa ini Aromanya itu lebih ke fruity floral Jadi bener-bener wangian alami yang bisa bikin nyaman gitu sebelum um, sebelum tidur jadi aku senang banget pakai ini teksturnya itu nggak terlalu kental nggak juga terlalu cair kalau menurut aku itu um, enak dan nyaman dipakai di kulit tapi biasanya kalau lagi kulitnya terasa kering banget itu biasa aku pakai juga dengan nambahin sedikit minyak minyak aroma biar makin rileks saja kayaknya Saat lihat perbandingannya, Saya lihat ya lihatnya perbandingannya, disini itu tampak lebih cerah. Nah itu emang uh, yang paling aku senang dari produk Scarlett ini. Dia selalu bisa membuat kulit kita itu tampak lebih cerah. Dan penggunaan body care dari sekali ini akan lebih maksimal kalau teman-teman pakainya dengan body scrub dan juga dan juga shower scrub yang sekarang sudah bisa didapatkan dengan versi full size. Kalian bisa langsung order serangkaian produk dari bodyguard Scarlet Whitening ini Di Shopee Mall Scarlet Whitening Official Shop Ataupun melalui line at Scarlett Underscore Whitening Setiap produk dari Scarlet Whitening ini seharga Rp 75.000 per produk Sudah terregistrasi bebe terjamin halal dan juga no test on animal Oke okay guys, sekian saja video aku dan kalian bisa mencobanya di rumah. I hope you guys enjoy the product and see you on the next video. Bye!